Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya mafur Salah satu peserta tenaga pendidikan yang mengikuti Lomba Maudia Allah tahun 2021 Saya bekerja di SD Muhammadiyah 2 GKB sebagai security. Visi saya adalah ingin uh, memberikan kenyamanan pada siswa-siswi yang sedang belajar di sekolah sini dan juga memberikan kenyamanan juga kepada usaha-usaha yang sedang mengajar di siswa Inti saya ke depan yaitu terus mengawal Berlin School agar menjadi sekolah yang aman Sehingga wali siswa yang ingin menitipkan anak sekolahnya untuk bersekolah di SD Modia terasa tenang Selama ini saya pernah mengikuti organisasi di Pandu Kisubaton dan IRE juga Selain itu saya juga pernah dinobatkan sebagai karyawan terbaik SD Modian 2 GKB tahun 2019 Demikian presentasi dari saya, mohon maaf dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh